Kejauhan tergambar cerita tentang kita terpisah jarak dan waktu Ingin kuungkapkan rindu lewat kata indah Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata dunia berhenti sejenak menikmati indahmu dan apabila tak bersamamu ku pastikan Jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu Jika hari ku lalui Tanpa hawamu percuma Dan apabila tak bersamamu, kupastikan menjalani ku dunia Tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurna. Bersamamu Kupastikan Kujalani Dunia Tak seindah Kemarin Sederhana Tertawamu Sudah cukup Lengkapi Sempurnanya Hidup bersama Sebab kau terlalu indah dari sekadar kata Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu